Selamat siang teman-teman, kita buka kelasnya dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami berkumpul di mata kuliah IRP, kiranya pemenolong materi unit 7, materi terakhir bisa kami selesaikan, dan pertemuan selanjutnya kami mempersiapkan diri untuk sertifikasi, biar pemenolong pertemuan ini, koneksi internet, dan juga semua perangkat yang kami gunakan dapat digunakan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Alia, amin. Kita dokumentasikan dulu pertemuan kita hari ini. Teman-teman boleh bantu nyalakan kameranya. Baik, kita akan dokumentasikan pertemuan kita hari ini. Teman-teman lihat kameranya semua. Senyum. 3, 2, 1. Teman-teman tadi saya uh, udah sampaikan di morning. Pertemuan kita itu sekarang di pertemuan 14. Nanti tanggal belas. Nanti pertemuan 15 itu ada di 5 Januari. Teman-teman, 5 Januari itu kita ada tryout. Tryout untuk persiapan ujian sertifikasi. Jadi, itu akan dilaksanakan di pertemuan 15. Terakhir, pertemuan 16 itu adalah UAS. Cuman saya memang belum tahu jadwal kita UAS-nya hari apa, jam berapa. gitu ya. Sepertinya sih di Rabu, seperti ini jadwal kuliah. Tapi, mohon persiapannya. Hari ini kan kita bahas unit 7 materi terakhir. Nah, minggu eh, pertemuan nanti tangga, tanggal 5 Januari, pertemuan 15 itu kita try out itu dari eh, unit 1 sampai unit 7. Jadi semua materi. Nah, mohon hadir karena kita akan eh, itu ujian sertifikasinya pakai web. Kita perlu tahu aksesnya kemana, kemudian apa yang diklik. Tampilannya seperti apa harus kenal supaya nanti pas UAS teman-teman sudah hafal, sudah tahu, jadi lancar gitu UAS-nya ya. Nilai minimal untuk UAS nanti itu diharapkan lebih besar sama dengan 70. Jadi kalau misalnya teman-teman dinilai akhirnya itu misalkan 69,9 atau gara-gara kurang satu soal, satu soal untuk jawab benar, maka teman-teman nggak bisa dapat sertifikat partisipannya. Sertifikat sudah mengikuti modul SAP Fundamental. Nilai ys nya sih mungkin tetap tertulis di SAT-nya 70. Karena nggak bisa koma ya kalau di SAT. Tapi untuk sertifikasinya teman-teman nggak dapat. Seperti itu. Nah kalau mau dapat, itu harus nilainya di atas 70. Seperti itu. Jadi itu yang mau disampaikan terkait dengan nanti pertemuan kita di 5 Januari. Hari ini sih topik 14, materi unit 7. Nah materi unit 7 itu, rekaman materinya sudah ada sebetulnya di sini. Dan eksersisnya hanya ada dua Untuk melihat tabel di uh, database, kemudian melihat isi datanya. Seperti itu. Kita coba aja ya teman-teman, review sedikit. Mudah-mudahan ada yang udah baca materi dan mungkin kalau yang belum ya kita review cepat. Tapi detail lengkapnya ada di sana. Unit 7 Microsoft teknologi ini berkaitan dengan dua modul mengenalkan dua modul yang ada di SAP, modul ABAP sama modul basis. Kita 4, tiga, dua, satu. Oke, oke. Teman-teman sudah kembali ke main room teman-teman, gimana perasaannya mengerjakan gamenya? Mantap, ci. Dari Tobias dulu, silahkan testimoni kesan-kesan. Eh, -kesan. uh, awalnya kayak biasa aja, terus makin lama kayak tertantang gitu, ci. Oke. Okay. Kalau Jasrel, gimana, Jasrel? Ribet, ci, kalau berdua doang, ci, kayaknya. Oh, ribet ya harus banyak bagi tugas apa banyak yang ya. dibaca juga ya ya si kalau dari Excel eh uh, panik sih <laughs> tadi rugi jadi panik karena berdua juga ya <laughs> iya oke okay. Iya, awalnya sempat untung terus tiba-tiba turunnya drastis gitu terus kita panik berdua <laughs> betul <laughs> kalau Lena ya <Yeah>, sama sih <laughs> panik juga Kelompok ini Andrea silahkan. gimana nih? Rugi 4 juta 500 sih. Pasrah Ci, pasrah. Oke. Okay. Tapi gimana pas ngejalanin awalnya. ininya? Pas nge ngejalanin gamenya gimana? Gara-gara uh, salah beli Ci, di awalnya teh, di sangka, teh, naikin harga itu teh. Te. Buka cabang, buka cabang. Jadi, <laughs> beli stok terus. Teris mm -hmm. stock terus. Oke. Okay. Mungkin yang lain harganya jual lebih murah atau konsumen lebih senang ke kelompok yang lain mungkin ya. Kalau Juan, Juan silakan cerita Juan. Ya pusing karena minus sih. Gimana Juan? Pusing karena minusnya sih. Oh karena minusnya, oke. Okay. Kalau Jerta? Ya bu, Cik. pusing minus sih, minus gede. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman? Memang perasaannya beda sih sama ini. Ya. Pasti tetap beda ngejalanin di lab teriak-teriak sama teman-teman online. ini, Tapi hasilnya saya cukup senang uh, teman-teman menjalankan sampai akhir game ini. Nanti tanggal 5 perjuangan kita belum selesai. Teman-teman try out untuk persiapan UAS. Semoga yang itu nilainya di atas 70. Lebih besar sama dengan 70. Seperti itu. Nah game ini semoga menjadi... Uh, berkata buat teman-teman bermanfaat gitu ya. Kalau real di bisnisnya seperti itu, kita nggak tahu kelompok lain, kasih harga berapa, strateginya seperti apa, kayak gitu. Dengan keterbatasan kita jum ini, teman-teman masih kerjakan itu sampai akhir, dan dapat sekian juta, itu cukup bersikur lah.